WAIT! Dari ben aja anjir! No, kenapaan? What the ah, please please! Ingin, oh, ingin, ingin. Ingin. apa sih? ha? Huh? plus wish! Kamu ngapain? Ngapain ngapain? bakal ngapain? Ngapain ngapain? Ngapain ngapain? Ngapain ngapain? sih ini Ngapain Oke Ngapain ngapain? Ngapain ngapain? Ngapain Oke terus lagi Ngapain lagi Ngapain lagi Ngapain ngapain? shit ngapain? no no Ngapain ngapain? Ngapain ngapain? Ngapain Oke Oke Oke Iya, iya, iya, iya, iya, iya, ayo ayo ayo Ayo, kamu ya, dua orang ayah, punya ya ya cowok, cowok, cowok, ada ini aduh, yang benar cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, jangan turun dulu jelasin dulu, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, infinity cowok, cowok, Infinity, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok,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 <tuk> <tuk> go, go. <tuk> lagi hit lagi hit lagi hit lagi. cari yeah. uh, ini, gue <tuk> ini, gue ini, gue ini, tapi tadi pas gua, Gua Payah banget Bersih-bersih lagi, kan? <laughs> eh, eh, lagi ya, sama aja, sama, in, aja, yang sama, sama, aja. sama kayak tadi, kayak tadi. <laughs> Eh, fuck Neng Itu kenapa dia ngambil? Oke, udah, barangan tadi ada orang, barangan lapang gue, pokoknya gua, lo, Sorry, sorry <laughs> Gue juga oh, oh, oh, <laughs> <laughs> <laughs> <coughs> ada yang hidden gue mana? Gue teleport dulu nih Nggak-nggak, lu ke kanan, nih, ke kanan Oh kanan, kanan, kanan Tuh, ada arah tembakan gue tuh Tadi gue di situ ya, Nah, lu ke sini, ke sini Darat Oh, ke bawah situ, tadi gue di atasnya Oh, ini tuh, terblantung proser Halo, maaf ya lama Lihat apa yang gue temuin tuh, ada pungut Yuk kemana nih sekarang lagi maksimum kursi sekarang, iya, lagi maksimum. Pasal bisa sakit aja, yuk, yuk, yuk, woi yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, lihat yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, kiri gua mana? sama sama yuk, yuk, yuk, itu yuk, yuk, yuk, Lihat, Yuk, let's go. Tembak, tembak. Ya udah, udah, udah. udah. Oh, Bo, go, go, go, Naik, naik, naik, naik. Cih, cih, cih. Ada merah nih. Iya, udah. Ada merah, ada merah, ada merah. Oh. Udah, udah, udah, anak, udah, udah. Nice. udah, udah, udah, udah. <tuk> yang kanan. Lu <tuk> <Was, tuk> siapa mau <lo> lagi tuh? Ali, ali. Merah, merah, sih. Merah, merah, merah. Yang atas, yang atas. Lah, ya, udah, udah, itu udah kan. Dah, dah, dah, nice belum belum eh udah merah lu udah belum belum lu udah di sini lu udah ya wipe udah wani wipe wipe wipe ini wipe wipe wipe wipe udah udah gabisa tadi udah dulu lah kan iya tadi udah 10 semua error error nggak musti busi tunggu dulu tunggu dulu nggak langsung oh iya sip sip sip sip sip komputer dari mix city nya lagi nge lag balik sabar hahaha nggak ini nggak salah sih nggak salah jadi, lay dulu aja. Ini dulu bocah internetnya berapa sih? kecepatannya? ayur anjir! gua gak tau nih belum bayar internet aja kayaknya. nice iya, iya, nice. iya, iya, iya, iya, iya, gua iya, iya, iya, iya, iya, iya, gua di iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Sini-sini Lagi-lagi, lagi, pojok kanan bawah 2, 2, 3 MD, MD itu Udah udah, Ayo, Aduh Fuck Gila, roman di Shit nyampe juga, anjir Oh, yang ini muter, fuck lupa yang ini muter Ini kenapa gua nggak bisa naik atas anjing, what Sorry, sorry Aduh Gua gak gua benar bener gak, ngerti parkornya anjing barengin, barengin, barengin, barengin, Ada yang jangan ngerti jangan jangan barengin, barengin, barengin, barengin, barengin, barengin jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan apa? Dari jangan jangan jangan jangan jangan jangan pakai jangan jangan pakai Burst jangan oh. jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan udah, gua, gua udah sering dimarahin jangan burst jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan Ya, gue kalah. Lu masih Ya, primer gua habis anjing. Oh my god. Mana-mana, man. Yuk, Aja lah. oh banyak banget Bisa, oh wow. hu -hu kan. uh, dua downing di sini. <ups estava> sampai dua aja. ayo naik sok-sowan licin pokoknya dekap. iya Cili dan jatuh Bantuin dulu bego. bantu Kita bantuin gimana, cu Jadi kita cok? Bantuin dukung. Ini kita bantuin doon ya. Semangat semangat semangat. Eh, eh jangan maju, jangan maju dulu. Bang, bang, maju, bang, maju. Bang, maju, Ya <laughs> <laughs> hey, putih di situ, wait yang ini, dulu, aja, fire, bagus ada demek Iya, gimana cara Alie Lu ngapain ga sama Alie? <laughs> Gatau, tahu, Alie, tahu. Gak tahu. <laughs> gila lu Alie, lu baru, -baru. banget Assalamualaikum, Revenge Begonyantasi Reven. <laughs> Lead, lead, lead aduh eh, duh ya, yaa, banget kulitnya Provokasi nih <laughs> one, <laughs> face. <laughs> one face, Kutah, nih, ya. dong Bisa one face <laughs> Ada pedang lancip aja Iya Baru, baru, baru Mati lampu bocah Nice Terus, terus, terus Udah, udah, udah, udah, udah ya. Kita kurang oh, kita DPS kacing. kita kurang <laughs> oh, DPS Kita kurang kurang GPS, di, di, kurang GPS, kurang kurang oh, ada. PES, kurang ada orang oh, lagi dia ada iya. di Kita kurang GPS, kira-kira di kurang GPS. ada kurang kurang GPS. kurang GPS, kira bisa 2 kurang GPS. lagi kurang lagi kira-kira dia kurang GPS. Kita kurang GPS, kira-kira dia kurang Enggak <laughs> apa Udah, udah udah. satu. damage, damage. Salah dong eh, Gue yang, cleanse, ya cleanse. yang cleanse. Wait. Oh. Berarti ada satu orang yang ngambil, Cuman, gak bisa berarti oh, gue ada tekan trend, sorry. Ada, dua ada, juga ada ada dua. So, Winit Alit, oh, something. <tuk> eh, kubleng, kubleng, kubleng, kubleng, kubleng, kubleng, belum kubleng, kubleng, kubleng, belum. kubleng, kubleng, bisa kubleng, bisa kubleng, bisa, kubleng, kubleng, kubleng, kubleng, kubleng, Ngomong, jangan ya, sebenernya dia Jangan kita, kenapa kita kan Jadi, hai, selewatin aja sih. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Pintunya gitu hai, tang gitu kalian ya buka hai, <laughs> <laughs> <Dilibet laughs> banget <laughs> Ini lumayan lah farming yang penting ya hai, sih? Farming hai, hai, butter hai, butter Gua <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Punya> nyangkut <laughs> Hah? <Dimana>? <laughs> <laughs> Aduh deh marah dia. Di sini. Di mana itu? Gak bisa jalan. Dadar gugumu, gua pedalit. Dadar, dadar coba, coba. Nah, nah, nice, nice, nice. Eh. default Q ya? Bukan G. Wah. Nih, tuh tekan. Ah, mati. Ayo ambil aja. Gua gua kesana, sana gua revive. Gua gua mati tepat. Ah, <laughs> uh, diam langsung ambil strangle lagi, Dam. Strangle yang tadi Mas Ponggor gara-gara itu. Ombra. Lagi. Jadi kau Ombra. Gua enggak tadi udah 90%. Tadi ininya apa ornya masih ada soalnya di tengah tangan. Jangan slipis. Udah jam 2. Bang konsentrasi buat run boy. Ini last inelas ya portal, sel portal sini. Ya last aja ini oh, udah mudahan Yo one mortar, one mortar, one mortar. Mau mortar sini. Wipe in wipe in banyak. Wipe in banyak ke bawah, lompatnya ke bawah, lompatnya ke bawah. Tolonglah protekan strength-nya mati langsung. Dapat mati semua belum? Tinggal aja. Oh enggak uh, ini juga belum Adam juga belum. Ya Adam di umrah mau bunuh Adam. Tuh, oh, mau bunuh diri. Padahal, oh, Nah, Adam, Saya tungguin aja. Tuh, mati. Kalau yang lain, main. Wih, Oke, oke, oke. to know, good to know Good to know We learn new tricks everyday. Hey, day. Kayak, kayak itu, itu play-nya. Nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti,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 di gua ada siapa yang punya siapa punya ini siapa yang punya aja aja aja aja aja aja kok aja aja aja Nggak, gua nggak bunuh kok. gue sih, ayo. Ya, pasti itu itu yang tadi gerak-gerak pakai pedang. tengah Itu, itu. Penemuan terbaru ya. Terima nanya. Adam punya berapa ini? Dua. akan Eh, Oke, okay, berarti ada eh, uh, siapa ambil dua di? Iya, ya. ambil dua ya. ntar gue yang bunuh diri, gue bunuh diri di tengah, gue bunuh diri di tengah. Gua udah ngambil ya, gue ambil satu. Yo, ambil itu, ambil setengah, sengaja. Gue, gue ambil setengah, tengah Ambil dua oh, aja gue bunuh diri ya. Yang kanan, Iya kanan, ambil, ambil yang kanan juga, gue bunuh diri di tengah, gue bunuh diri di tengah. Gua mati, gua mati, gua mati. Ready, gue bunuh diri. Nih. Ya, go. Yang Ready? yang nah, bunuh diri ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang 1. Aduh orang di Enggak, ini bisa ini bisa. Oke, satu, terus. enggak itu darahnya Gak bisa bisa ya ya kita, kita udah ini Udah kita kali doang Iya, Sekali Gua dua Gua iya iya Udah siapa clear Ini nih aku mau langsung add clear add clear aja terus ya, Sampai ada yang tengah orang ini, tengah belum ada ya Ambil dulu ini, cepet banget lagi mau ada isinya Kan dia my god, tinggal sekali Wuh, oh, oh, nice, nice, nice tidur, <tuk> <Nice. tuk> <tuk> Wow, nice, nice banget Nice banget, bang hey, Gila, my fan. <tuk> <tuk> <itu> <tuk> lagi sendiri di rumah aja <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kenapa hey, yang ada hey, hey, hey. Kok high five, Bego? Bilang, gue bilang, "Please, goblok! Oh, ga ada Bismarck, yeah, hai, ada yang bisa, yuk, please, <laughs> Sini sini, let's go!" Anjay, <laughs> <Kena>, ya. <laughs> let's go! Kita ke mana? <tis> gak tau, <tis> ada, ada, ada, ada, ada, gak? ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Kita ada, ada, ada, Kita ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Ajit. Ajit iya, banget, foto, foto, foto, foto boy, foto, foto dulu boy. habar habar habar, gua ikutin nih, jadi, sini, jadi. sini, ini, server <laughs> <first, surfer> <laughs> oh, no, no. oh, ini, ini, ini, ini, ke vault. ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Ya ya, ini ntar aja nih, ntar aja ntar, ntar, aja, ntar aja ntar stop aja ntar aja Kita stop aja dulu sini Stop stop lu sini aja, yuk Yeh <laughs> Yeh, kunda woy Gak, gada udah Udah udah udah udah udah udah oh. malem, boy. udah udah malem woy Udah capek gue, potak potaku udah udah stop anjir Oh uh, ya udah ya udah ya udah nanti penting ada ya di checkpoint ya Iya, di checkpoint Tadi dapat apa ya? Balik ke gue orbit dulu, balik ke orbit dulu Tapi ngatu lagi gak tau kemana tadi gua dapet motor ini motor oh, ayo yeah, we yang bisa beli corbit oh my god berlin anjing oh, berli mo oh, bisa itu ya. udah diinihin di lagi udah diituin lagi udah dibangsatinn banget sama game-nya Iya, <laughs> <suara> udah pada banyak, banyak mati anjing ya, jadi bangsatinn banget sama game-nya anjing <suara> <Stryernya Tadi. suara> lagi ya one health one literally one iya literally one, one, one. Lo... gua ini gua enggak selesai gua langsung tembakin itu pas ada yang ngambil tengah langsung tinggal gue. satu peluru doang Gue gua gua langsung bunjir langsung udah yang penting strengnya habisin dulu di arena. Try winner gua habis 14. <laughs> lu yang sering itu ya? The next day. Oh, oh, udah cek poin, udah cek poin, udah nyopoin. Tadi gue sore ke polo. Iya, gue di sore-sore di vault daratnya. Oh mau nge-mortgate gua. Mortgate. Belum gua ngelihat report dulu, gua mau gua mau gua mau gua mau ini dulu gua mau lihat dulu Jangan oh, nginjek ketinya dulu Yang kebuka apa? Ah, tree, tree, tree, tree, tree, itu lembak lo kan lu ada mana tigra di mana pun dodya dodya aku dodya aku di mana pun di sini aja ini udah bukan ini jangan mana pun bilang bilang yang yang masih ada ininya yang masih ada apa kelihatan masih ada ininya tetap ya bilang tempatnya di rock oke oke ini wmp ya siap iya wmp wmp aku mau aku udah 12 detik cari cari cari oke di apa rock di Ow. rock tera metri oke okay. katera by fire apa yeah, ya lu lu s sulit di tempat tuh s ster, tempat ster 2, a, a rock md rock p yeah. 3 a gitu maksudnya tumbra penumbra ngajem dapat eksotik okay. <laughs> <But the> md <laughs> ambil oh, iya. dapet dapat gua ngadep uh, cloud. Lihat dulu nih. Pelagis naga naga tajep. Enggak enggak bukan. Uh, cloud ular dulu di parang ular dulu di parang. Ular ularnya di kiri, ularnya di kiri. Ular di kiri. Okay. Okay. ular. Terus uh, gua eh itu naga naga tajep kan, naga tajep gua yeah. di kanan. Terus gua ini eh uh, nga... snake Gua kanan. snake naga naga ini ya, udah naga awam SPR AT ya. Sebelum ayamnya mati berarti dia uh, yang reader masuk. Dia tuh masuk aja dulu. Nah, dia mah nyaris itu. Tuh, mati. Kalau, kalau, kalau udah nggak setuju, nggak setuju, nggak Udah, udah, Itu eh, Ambil ya? apa yang kebuka? udah. udah, udah. udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, Oke, oke, mati gua. Udah ketutup itu tadi, pas gua jalan pas gua nyampe udah ketutup. yah pas gua Mati udah ketutup. Bisa, Mas masih udah Coba yang coba ini. Ini, ini, ini, ini, ini. Ini, ini, ini. gua ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Tiba Tiba jangan buru ya Ah Dikit Itu dikit banget nyampe ini tinggal alis ya Eh ya Ini masuk aja nih Gak udah udah Udah Tinggal aja masuk kan Hah Iya tinggal di gue oke okay, Lain deh, ya. lain deh Udah, udah, udah, udah, udah. Oh. Ini udah gua lagi, gua lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi Oh, lagi Iya, yeah, iya, yeah, sorry Oh, uh, gua kanan, berkiri Wah, itu ular larawan, ular awang Ular balas, like, gua Gua kiri, gua left. Kiri Gua, gua fish, gua fish Gua fish, fish, fish, gua di kanan Ah akhirnya. apa yang buka? siap siap. where? Adam dia Kayak net deh. Ada lagi kan nanti, nanti. Itu itu di, di, di, di bagas, bagas. Ini satu lagi, dirup dirup dirup, kayak ini lagi, keringnya di lagi, keringnya diruk keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya ke ini lagi iya iya keringnya iya iya iya ke keringnya ya gua keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya ini juga boleh keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya keringnya itu nah, nah, hilang-hilang fuck? Oh, shit. Kenapaan? Board board Jeng, di Net net Gua Iya, iya. Eh, nomber gue gua gue gue gue gue taruh <tell> set pada buff itu mati yang satu lagi <tattattjek> <chengring> ini atur lokasi kmd kmd kmd kmd ah, gua kena anjing tiba-tiba mental liat by arsitek. oke, nice. belum nyampe, gua belum paling gila anjing. tadi gua suaranya ya. enggak ada doa, enggak ada. Anjir, sorry, gue buat teriak seter, gue gue coba weekend gue gue winter seter, gue sorry sorry seter, gue gue teriak seter, gue gue teriak seter, gue gue teriak seter, cheese gue cheese seter, cheese cheese teriak seter, gue gue teriak seter, gue gue teriak seter, eh gue gue gue teriak traktor kanan gue gue gue teriak seter, gue gue teriak seter, gue gue teriak nice gue gue teriak seter, gue gue teriak seter, nggak nggak gue pakai gulitan tadi, soalnya kurang cepet buat kill knightnya tadi. dia tadi knightnya clutch banget anjir itu. eh uh -uh. tadi gue <tihan> gue beling-beling gitu. ada eh, oh, ada ada ada demek demek tuh kemana anjing? gue <lacht> gue panik, maksudnya mau obat obat ki aja langsung. ada ada pokoknya ada. aku nggak gua gak tahu knightnya ke situ sorry sorry. tapi untung berhasil, lah, udah hasil <ti> udah. <ti> <ti> aku dapanggil <ti> kaitannya dari gue, knightnya dari gue. Sana, berdiri ke sana. tadi gue mikir di samping demek tuh. Dari tadi gua Eh, level gua lihat, Pak. War anjing. Eh, yang di kristal itu lari ke belakang, yang crystal ya, room ya, kita ntar ada 2 room. kita ke tangannya jadi. Tangannya, tangannya langsung tangannya aja, aja ya. Tapi aja. harus ini dulu, harus joining LS dulu. Ya, gak bisa udah. Gak usah udah. Enggak gak gak mungkin, enggak mungkin enggak bisa harus joining LS dulu. Biar biar, biar berenang, ini kan dibagi 2, 3 3. Iya, enter. Iya, enggak, enggak. Iya, kita bagi 2 terus entar lu nyusul. Iya, okay. nyusulnya ke ini, ke belakang kristal room. Udah. Ya, udah. udah. udah. udah. udah. Ada, ada, aja, lah. coba aja Ayo, coba aja dong. Coba aja dong. Coba aja dong. Nih, aja dong. Coba aja jing Coba aja dong. Coba aja dong. Coba aja dong. Coba aja dong. Coba aja Mana Coba aja dong. Coba aja ke Coba aja dong. Coba aja aja dong. Coba aja aja Ya ya ini. Kita tunggu datang. Kita salah room, yang lihat. Oh, kita salah room, Pak Marian. Udah benar. Oke, kita udah bener Ke iya, ke, ke ya. crystal, terus joining LS ke atas lagi nih kita. Oh, terus terus oh, the rift oh, kita ya. Kok rift di gua, rift-nya di gua. Kita di kita. Terus oh, oh, kita gimana anjing? Udahlah, mau fight ya. Joining LS berarti. Eagle. Eagle. Gimana kalau kita Udah ya udah jalanin aja dulu bareng, aja ya web time Ini Tempat, tempat, tempat tuh, tadi udah bener Udah oh. deh, dulu dah, tuh D Wipe, -wipe. wipe. -wipe. Oh, <laughs> <laughs> no. oh, joinin LS dulu kan oh, gitu bener dia kita <laughs> no, Iya, Karena gua in, bawa. Eh, ada mudah kan? Bukan kan kayak gua bawa ini Adanya sekarang. Kagak nyetep kanan gak sih? Gua, mah, gua bawa. Satu aja di. Satu aja. Satu ini. aja, satu satu aja. buat nge-clearin. Gua buat nge-clearin nama. Buat weekend, weekend, weekend bukan clearance, weekend. Oh, ya udah gua. Trek terkanan ya. tuh weekend. K oh. Nembak driver-nya aja. Oh, Oke. Okay, okay. Eh, nih. Gua bingung minggu. pintunya oh, di mana anjing. Restoro, showroom. Kristal room tuh di mana? Ah jadi ada tree room, ada crystal room, depan-depan pitik -depan ada kristal. Yeah. Oh, iya. Ini. ini gua kristal. Oh. Kau sudah punya ada kristal nih. Gua gua mau nge dulu bentar. Dah. Kuy tadi gua juga harus bisa kasih. Eh, mana harus bisa. Gua mau give sesuai. Dataran atas, dataran dataran atas. Di sini sini lompat-lompat. Pinggir sini kan, pinggir kan? kiri. Pinggir kiri kiri kan. Mau ini kelas enggak? Mm -mm. Bener Benar tuh? Satu orang ini, nih semua ini, semua ini, semua ini, ini, Semuanya, semuanya Semuanya, ini, ini, ini, semua, ini, semua, ya, ya. ya. ayo Bye. Denger dimana, denger Ayo, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, dengerin dengerin, di kiri di kristal eh berarti ke kanan ini, gue ini, hari ini, aja ini, Yuk, yuk, yuk, clear dulu abisnya kita bisa masuk DPS ini, Nah, udah bentar, ini, ini, Let's go, let's go. Thank you headset roughly, beban pendengaran penenggaran gue Beli headset roughly What? Ayo, ayo, Take the bubble, take the bubble dulu ini, bubble Bubble dulu, Haji Itu bubble, bubble, titan Eh, barengan ngapa apa beda-beda side aja Sama ayah, apa yang penyedibas? Barengan, Haji Engga, 5x 5x Oh, boleh, boleh, kan. boleh, oke, boleh. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Kiri always kiri kiri oke, oke, oke, kiri oke, oke, kiri oke, kiri kiri, <laughs> kiri kiri oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kiri Kita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 Kak kristal oh, kan? Cuma kristal, langsung kristal Reven sabar ya Kider jemput Reven Tadi dimana sih? Ini ya? Langsung aja Langsung, langsung, langsung aja aja guys. aja gua ada. Afar, ga ada Tunggu gua ada aja Gua juga ga ada Oh ini nih? Kanan di kanan suaranya? Arut naip tembok naip saya Kanan Kanan ya? Berarti ke kiri kita Kiri mana sih? Oh sono ya? Nah, tuh disitu dia, let's oh, itu, go. Ya. ya. Udah mulai, udah mulai. Ya, Gak nah, salah, kita ya, salah. Gak enggak enggak salah. Salah salah salah nah, salah. salah, salah. Nah, belum belum, itu belum mulai di PSPS. Salah kita salah. Salah ruangan, salah ruangan. Salah oh, ruangan, salah ruangan. Yuk, let's go. Ya, oh, fuck you. Suaranya di mana berarti? Gua enggak dengar aing. Ya kanan, kanan aja, kanannya kanan nih, ya, kanan nih kanan coba. 55 juga kalau bisa parah juga. <laughs> Iya sih Ayo yuk kanan kanan Kanan aja kanan langsung kanan di suaranya di kanan ya bener ya <laughs> di kanan aja I think we screwed up again. Eh. Uh, so much for all Ini ada orang ya jik. Ini ya, ada refernya ini jing Ya salah dong Gomblo Gomblo Udah kiri Suaranya di kiri Suaranya di kiri Suaranya di kiri Kanan kanan kita kanan kita kanan kita kanan kita kanan kita kanan Yoyoy ini baru kanan kan iya baru kanan lo mana kanan kanan kanan adem kemana? jalan kok? bisa bisa 6 bukan orang lagi lu lagi Iko Bisa-bisa lah, bisa-bisa-bisa Belum muncul kan dia? Belum-belum, buru-buru-buru-buru buru Ke kiri, ke kiri, ke kiri Ambil bubble Wih, pada di mana? Ya ini, cuma tiga Bisa-bisa-bisa Seloso Bisa-bisa-bisa Bisa-bisa-bisa Bisa-bisa-bisa Bisa-bisa bisa. Ya, yang immune Ya, dikit banget, dikit mana? Wele mana, anjing? Masa tutup WLnya kuku man. Dia, dia Ada Dia itu <tuk> ada kukunya Eh kukunya ada gue di tangannya 75 ribu <tuk> Di sini dong 75 ribu <tuk> banget Ya kan gue gue Gue aja kuk nger aja Kukunya udah bener Oh iya bener ya dia butuh Nggak ada kuning kuning nih kan? tadi kuning-kuning kita. Enggak, kita berlima. Oh, gitu oh. Ya, Zedo shot-nya enggak ngweak, Zedo ya traktor, traktor. Traktor, nah, traktor, traktor. ada ya, gua buat traktor deh. Kalau ke kuku atau ke tangan sama aja kan, Di? Ya, tapi kalau nggak masalah, di nggak masalah. Kalo kita di tangan biar nggak bisa missing yang penting hit rivernya di tangannya atau di kukunya. Judulnya kan. Di mana aja. kukunya punya syaraf, Di. I just heard the most retarded thing. Oke, bisa gua bend dari biskot <laughs> <Gua. laughs> Jangan. Mau coba dance boy. <laughs> God. God. God. Bukan fallout ya, bro. Dari ya. berapa? <laughs> just... You just proof to yourself that you are retarded. <laughs> Ayo, langsung pojok kiri, pojok kiri. Ayo guys, save you. Santai. Siap, siap, siap, siap, ah dapat siap, siap, siap, main siap, siap, siap, siap, apa ini tengah Ada kuning Hari, hari kalau ada harian, <guluk> <guluk> Gu bego, bego, <sukender> sorry, sorry, sorry sorry sorry. Dia bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, bego, idiot. Baru kerasakan bego, gimana bego, Kapan lagi bego, sama hewan <sukender> <manyo> Jumur. Ya Tuhan Aduh dia kaget Darah oh Darahnya Dikat serambut lagi Serambut itu, itu sepeser anjir <tuk> Semuanya aja Aduh dia satu orang doang ngayi deh Langsung ke kiri nih Langsung ke kiri, rapet kiri Rapet tembok nih Timbangan kirimannya wan, istanil cok, ikan di rumah Anda. kapan lagi? Tidak nih Udahlah, iya, <susuk> yeah. tiba-tiba langka bayang. gitu. Terus, iya, itu. Okay, go. dikit lagi lagi Itu, itu, itu, sih, bilang ditiban makhluk langka Aduh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> lagi nih <laughs> <Didi ban lagi? laughs> lu mau kan Aduh banget, Mau MD game moment Kok MD sih? Orang ngomong? dulu, Mau ditiba ngomong <nama> deh <muk> <nama. muk> Bukan <muk> revan-nya Fast boy oh, Nanti, usah, nanti. Wasah, nanti. <muk> <muk> <muk> <muk> nanti aja dah. Mundur, mundur, mundur! Kawas, awas, awas, awas, awas, awas. awas, awas, awas enggak bisa dia. Uh, kiri kiri kiri. Kiri kiri. Okay. Hai. Hey. Oh shit. Oi. Oh, gua yang mentakutin gua. Wah, elu gua lompat. Kiri kiri, patah kiri. Pawnax-nya dorong gua jauh tadi. Oke, okay, gua nyampe paling atas. Ah oh, udah, lu lu rifat langsung di atas satu orang doang yang keluar apa gitu.nya di atas bisa langsung revive. Terus bisa tuker -tuker revive. Dari Dari. Udah. Nice. Mana nih udah damage lagi? Mulut-mulutnya, mulutnya, mulutnya. lagi aja Editnya ditiban nah nih ini. Wah ini ancuran-ancuran ini. Dalam, dalam, dalam, dalam. Oh dalem, ya, ini. Oh ya, ancurin dalam, ancurin dalam, ancurin dalam. Si ada, masih ada, masih ada. Ya ada. Gua blok aja apa? Sakit, sakit, sakit. Sakit, bro. Ai, storyoki. Ya, okay. Ambil, ambil, ambil, ambil. Nah, sabar, oh, ya, sabar, sabar, sabar. Nanti kalau ambil, kasungkuin sok. Kasungkuin sok. Ini dulu, rally dulu, rally dulu. Ini gua enggak ngerti, ya Oh, ngerti gua. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, Jadi, orang <coughs> masuk gua, TK nya dua, orang masuk tiga. TK nya tiga. Pokoknya, yeah, bagus tampilan yeah. terakhir gitu. Ah, uh, bagus okay, okay. lewat terakhir. Jadi, lu yang yeah, uh, yeah. bagus tinggal tiga timing doang. Iya, oke. Di, bro, gua nggak mau, mulutnya anjir. Gua takut orang terakhir. Yuk, artillah gua. Gue yang ini, solihin pertama cuma sampai depan aja. Berapa kantornya? Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah. AWAS AWAS Siapa? Boing, BUMOR BUMOR BUNGER BUMOR BUMOR kelamaan enggak, enggak, Ready? Ya, go Go set Ini apa boleh di depannya Katanya, "loh, MD kok di depan nih, kok mati? Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, bisa ibu, bisa ibu, ibu, ibu, ibu, iya aja Ya, ya. iya udah pada dinding gitu yang menahan anda kita dia minta dibus bukan dibunuh itu udah Salah salah ada meminta kita kesalah. deliver lu. <laughs> <bro. Kasi, laughs> <lah>. USI deliver. <laughs> <tuk> 3 2 Let's go. Lagi. Awas, awas awas jangan 5 4 3 2 1. Bismillah. Kan -ka -kan -kan -kan -kan -kan tuh kenapa ikut? ya Hari adik gue bayang Siap nih Frengat Gak usah nih! <laughs> Goblo! Coba <coughs> ngerti itu orang Gua pecosan Kasihan risetnya Bebo Amandel <laughs> <Amando>, ntar Amandel ntar Malah ulti Eh aduh -duh. Tenggorokan sakit Mampus tuh Amandel ntar dingin-dingin mulu Ayo buru Awas Awas Awas awas MD awas Gue ke bukakun Woi awas Siapa? Bukan hitam hitam mati tuh? Oh, oh, Jangan jauhan Jangan jauhan eh, <laughs> <laughs> <laughs> Mantap Bukan Eh hey, Go go go Ah, gue, gue gue, gue gue, Kiri kiri gue udah udah gue, gue gue, gue gue, gue gue, gue out. Sebelas gue, Sembilan gue, Tujuh Dua belas Sebelas gue gue, gue gue, Tujuh Enam Lima Empat Tiga gue, gue gue, gue gue, 6 5 4 satu 2 1 oh, sebab. oh, jangan sampai ngeplock Yes, yes, Ya, Hitung Belum, belum, belum apa hitung terus 13 12 12 10, 10 9 8 7 6 5 terbang, 4 Oh, tiga, dua, empat, tiga, tiga, ambil tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, Ayo. itu lagi, itu lagi, itu lagi. Gak ada lagi habis ya? 3, ini nggak bisa set Bukan gua, bukan gua. Oh, aku, aku, aku. Sudah yuk. Ambil 8. aja kan, dua aja kan? Di, di counter. Iya. Gua, langsung ambil Mana ini jalannya, gue? Aduh, ke depan, depan lo, depan lo. Di sih? oh gak, oke iyo 5, 4, 3, 2, 1 oh, enggak. oh enggak? Nice. 15, itu terus habis, satu, abis, ya. Bisa habis ya 15 habis, habis kanan-kanan, nempir kanan 4, jauh-jauh, jauh 1 jauh, kayaknya Atau... e, habis, habis, habis, habis. Tiga 15, 16, nah, 14, 13, tiga belas, tiga belas, tiga belas, Iya, belas, tiga belas, enam belas, enam tiga 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lagi, 1 Oke okay. Berhasil? Ya? Flam, flam, flam, langsung flam! Langsung beres! Oh, cokok. Nah, cokok beres. Oh, yeah. Nice, nice! nice, Sorry, <laughs> Eh, serang. Oh, no, no, no, no. <tuk> ayo, ayo kita, kita gacha. ayo. yang dapat dari sini enggak ada Iya, Ya gua nge iya, by the way iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ayo iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, dapat, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nggak dapat lagi, gua dulu dah. Ga, gua, gua ga Ay, cira mo, deh. gua nggak mencukupi. Ayo kita dapat lagi. Ah, dapat lagi. Nih nih nih. Dapat gede. Oh, dapat lagi ah How about mencukupi? Mm, Can smell it. Ah. Uh. Dapat gede. Dapat deh. Oh, nah. dapat eh. nih. Agar dapat lagi. Gak dapat gua, gua nggak dapat. Siapa yang masih punya, masih punya masih siapa? Gua gua gua les. Belum masih ada itu lagi. Oh, masih ada lagi. Ting ting ting ting ting. Dapat. What Orang dapat dia benaran dapat dia. Aku iya, ada. Oh, iya, ada. Oh, iya, ada. nih. iya, ada. nih, ada. nih, ada. Oh, iya, ada. Oh, ada. Oh, iya, ada. Oh, ada. ada. Oh, ada. iya, ada. Oh, Oh, ada. Oh, iya, ada. Oh, ada. The last known Ahamkara. A creature of immense power and cunning. The Guardians killed Riven and ripped out her heart. But Ahamkara transcend death. They can transform desire into reality. Even when they are nothing but bone and dust. I should have known that Riven would grant one last wish. One last now the dreaming city has been taken i opened the gates i ordered the attack i should have known stupid petra <laughs> <laughs>